Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya mau mukbang indomie guys sama bakso Oh my god ini udah, udah ini guys udah tuh kalian lihat ini sendiri guys seperti ini kenapa nya hmm. hmm. intinya disini pedas, kalian lihat cabai di dalamnya ini ada cabe nah kalian lihat ini cabenya guys cabai bulat-bulat gitu so karena mukbang kita aturannya ini terlalu tinggi guys karena sekarang ini mukbang jadi aku mulai sekarang makan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik anna bima wa Ingin. jadi guys kali ini challenge kita ini adalah bakso-baksonya bulat-bulat ini bakso babi ini guys <laughs> bohonglah ini sapi jadi buat teman-teman oh khususnya dirian yang pengen beli apa namanya itu <coughs> pengen bakso yang gede pergi aja di oh, rumah maka eh, di itu di toko uh, Sipa ya buat kalian yang mau makan seperti kayak aku Bismillahirrahmanirrahim hmm. gue merhatiin, hmm hmm, Oh my God! Very very spicy. Stop <laughs> it. Mm. Oh my god Oh my god Oh my god mm. Benar-benar pedas bunul ini <susurra> Jadi ini indomie bukan pula indomie. Ah, aku kalau makan dua tangan main. <tik> Hmm. jadi guys hmm. Hmm. Hmm. cara ma masak bakso itu yang lebih enaknya itu aku juga bisa masak buat bakso itu aku bisa jadi caranya yang lebih tepatnya itu jangan terlalu banyak apa namanya itu jangan terlalu banyak itu uh, apa namanya itu ta, apa tepung itu tepung kanji itu jangan terlalu banyak lalu cara masaknya ketika air mendidih ke, lalu masukkan di dalam dibulak pulatkan bakso itu dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih itu untuk memasakkan bakso ini usahakan itu setelah banyak baksonya usahakan itu tutup rapat tutup rapat beberapa menit sehingga bakso itu merapung ke atas sebelum itu merapung kalian tutuplah dia atau ya, otomatis baksonya itu empuk jadi guys baksonya ini enak mereka buat bakso ini tidak pelit memang terasa banget dagingnya ada di dalam namun kalian bisa lihat sendiri guys kalian bisa lihat ini ya Terlalu ini banget ya. Ah. Ini kan tepung kayak banyak sekali tepungnya itu. Jadi bakso itu kayak istilah kayak gabus lah dia itu itu enak itu. Ini se seakan tepung itu kayak lebih banyak tep tepung kanji banyak tepung kanji tak boleh. Enak sih enak Tapi campur kanjinya itu terlalu banyak, jadi buatnya itu nggak usah banyak banget, agak-agak lah. Lalu anies itu kan dikasih baking powder tuh, baking powdernya yang terlalu juga banyak, bukan baking powder apa na tuh kameranya yang terlalu banyak juga. Hmm. <tuh> Ini murni cabai mm. oh, guys. jadi kalau buat bakso ya jangan terlalu banyak itu tepung kanjinya lalu campur dengan es pakai es, ini kayaknya enggak pakai es orangnya. satu majikan satu majikan itu tiga tahun tiga tahun satu majikan satu majikan cuma sudah tiga tahun jadi gini ade ya, sepengetahuan saya oh, oh sarika itu tidak ada yang lama di rumah majikan tiga bulan sudah keluar kita tapi kalau udah di situ udah lama rian tinggal di Riyad kah? atau dimana? di mana di arab saudi kan rian atau dimana? Dimana, di mana di mana anu tidak ya, Okay. kalau dirihat berkita syarikat tuh, biasanya anak syarikat itu <tid> tidak akan lama di rumah majikan di mana di mana kerjanya diriat kan HL. oh di hail <tuh> aku nggak tahu susah itu kalau oh begini begini kalau sudah biasanya ya sarika ini kalau dia oh ngasih kita majikan itu jauh dari kota seperti rian ataupun Jeddah sudah seperti taib oh dimasukkan ke taib ke seperti buka itu itu sudah dijual sudah dijual itu artinya itu tinggal urusan ur urusannya kamu itu deh sama majikan kamu sendiri sampai pulang majikan yang beresimbu kan lagi